Pada sore hari intensitas hujan di Cirebon sangat tinggi. Hujan angin disertai petir sehingga merobohkan pohon ini tumbang. Gara-gara tersambar petir pada sore itu. Kali ini kabar-kabar mengabarkan pohon tumbang di Maku Gede, Cirebon, Jawa Barat. Kemungkinan pohon ini sudah rapuh, ingat tersambar petir. Atas kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun sedikit menghalangi jalan umum. Karena menghalangi jalan umum baik motor maupun sepeda. Demikian kabar-kabarin dari saya melaporkan dari Magu Gede, Cirebon, Jawa Barat.